Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 83, 84, 85, 86, 87, 88, dan 89 Pada tema 2, kelas 4 Selalu berhemat energi Baik, pertama-tama Kita akan membahas di halaman 83 Buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan pada kolom berikut. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, apa manfaat batu bara? Pertanyaan kedua, berasal dari apakah batu bara itu? Pertanyaan ketiga, berapa harga batu bara? Pertanyaan keempat, bagaimana cara menambang batu bara? Pertanyaan kelima, di daerah manakah di Indonesia banyak ditemukan batu bara? Nah di halaman 84, kamu berikan soal tersebut kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Jadi di kolom ini untuk temanmu menjawab pertanyaan yang telah kamu buat. Sekarang kita lanjut ke halaman 85. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Apakah benar pernyataan ini? Pernyataan di atas salah. Alasan, karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Pertanyaan kedua, Batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jawabannya adalah, Pernyataan di atas salah. Alasan, karena batu bara selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Maka, batu bara mempunyai pengaruh terhadap ekonomi atau kegiatan ekonomi. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar, alasan. Batubara merupakan sumber daya alam yang terbatas karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya lama. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 85. Kita baca dulu pertanyaan yang ada di atas kolom ini. Siapa yang menggunakan briket batubara paling banyak? Baik, kita lihat pernyataan yang ada di atas. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batubara. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batubara setiap hari. Ibu Melani menggunakan 1/2 kg dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kg. Nah, kita akan jawab pertanyaan tadi karena kita sudah ketahui jumlah briket yang digunakan oleh setiap ibu-ibu tersebut. Kita akan buat oret-oret di sini, e, di bawah sini ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan untuk ibu Aminah. Aminah itu adalah 3 per empat. Kemudian, untuk ibu Rat ibu Melani dulu ya, ibu Melani satu. Per 2/ Kemudian untuk Ibu Ratna adalah 2/3. Nah, cara menentukan siapa yang menggunakan berikat batu bara paling banyak, cara menentukannya adalah kita samakan dulu penyebut setiap pecahan ini. Nah, yang pertama untuk Aminah kita samakan penyebutnya semuanya adalah 12. Maka karena 4 itu dikalikan dengan 3, maka di atas dikalikan dengan 3. 3 kali 3 adalah 9 per 12. Kemudian yang ini kita samakan juga dengan yang ini yaitu 12. Maka di sini 12. Maka karena 12 bagi 2 adalah 6, maka ini dikalikan 6. Maka di atas dikalikan 6 juga, 1 kali 6 adalah 6. Jadinya adalah 6 per 12. Kemudian untuk ratna, itu adalah per 12 dulu. 12 bagi 3 adalah 4, maka di atas kita kalikan dengan 4 menjadi 8 per 12. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang paling banyak menggunakan briket adalah siapa? Yaitu Ibu Aminah. Maka kita tulis Ibu Aminah. Alasannya, karena Ibu Aminah menggunakan briket sebanyak 3/4 atau sama dengan 9/12. Sedangkan Ibu Melani satu per dua, atau sama dengan enam per dua dan Ibu Ratna yaitu delapan per dua jadi yang paling banyak adalah Ibu Aminah. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang menggunakan briket batu, para, batu bara paling sedikit? Nah, kalau kita lihat dari sini, yang menggunakan briket paling sedikit adalah Ibu Melani. Oke. Jadi jawaban yang di sini, di halaman 86 adalah Ibu Melani. Alasan... Ibu Melani menggunakan berapa di sini tadi? 1 per 2, 6 per 1/2 6/12 briket Oke, cukup itu saja ya. Kemudian di bawahnya urutkan penggunaan briket batu bara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Jelaskan alasanmu. Baik kita urutkan Ibu Melani, Ibu Ratna dan Ibu Aminah. Untuk mengurutkan pecahan harus disamakan dulu pembilangnya atau menyebut penyebutnya dengan bilangan 12. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 86 juga. Kamu baru saja berlatih mengurutkan pecahan. Jika kamu memahami dengan baik cara membandingkan pecahan, maka kamu juga sekaligus akan dapat mengurutkannya. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, urutkan pecahan 1 per 2, 2 per 4, 3 per 4. Arsirlah daerah yang menunjukkan pecahan berikut. Oke, yang pertama adalah 1/4, per maka ini kita arsir. Ini menunjukkan 1/4. Jadi 1 bagian dari 4. Kemudian 2/4, maka yang kita arsir 2, 2. Yang perlu diarsir hanya pembilangnya saja ya. Kemudian di sini pembilangnya 3, maka kita arsir sebanyak 3. Oke, maka ini menjadi 3 per 4. Mengurutkan pecahan dengan penyebutnya berbeda, urutkan pecahan 3 per 4, 2 per 3, 1 per 2. Cara satu menyamakan penyebutnya, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan tersebut. Oke. Pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama, yaitu 12. Maka ini kita jadikan penyebutnya 12 menjadi, nah di sini, 3 dikali 4 adalah 12, kemudian 2 dikali 3 adalah 6. Jadinya adalah, mohon maaf, di sini 4 ya, 2 dikali 4 adalah 8, menjadi 8 per 12. Kemudian untuk yang ini, ini kita sama-sama kalikan 6, 1 kali 6, 6, 2 kali 6 mendarah 12 menjadi 6/12. Apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan yang penyebutnya sama? Bisa ya. Oke, maka yang 2/3 adalah 8/12, kemudian 1 per 2 yaitu 6 per 1/2 yaitu 6/12. Nah, jadi semua pecahan ini penyebutnya sama yaitu 12. Bagaimana urutan pecahan dari terkecil sampai terbesar? Baik, kita urutkan ya. Jadi, urutannya adalah dari 1/2, per 2/3, per 3/4. Per Maka, kita urutkan 1/2, per 2/3, per 3/4. Per Oke, itu urutannya. Cara kedua menggunakan pendekatan urutan pecahan 3/4, 2/3, 1/3. Pecahan 3/4 lebih dari 2/4. Jadi hasil arsirnya adalah seperti ini. Kemudian pecahan 2/3 4/6. 4/6 lebih dari 3/6. Jadi hasil arsirnya adalah seperti ini. Untuk pecahan 1/2, pecahan arsirnya seperti ini. Kemudian berdasarkan gambar yang kamu arsir, urutkan pecahan yang paling kecil ke yang besar. Oke. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Oke, yang terkecil adalah 1/3. Kita lihat dulu. Bukan, bukan 1 per 3 ya. 3 per 4, 2 per 3, dan 1 per 2. Berarti di sini adalah, maksudnya adalah 1 per 2 ya bukan 1 per 3. Maka kita urutkan dari yang terkecil ada 1 per 2, 4 per Oke, okay, 4 per 6, baru 3 per 4. 1 per 2, saya lupa tadi, 4 per 6, 3 per 4. 4 per 6. 3 per 4, oke itu urutannya. Cara mana yang menurutmu paling mudah? Jelaskan. Cara pertama, karena tidak perlu menggambar lingkaran, apakah kamu tidak menemukan cara lain? Tidak. Nah sekarang ayo berlatih di halaman 88, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang paling besar. Oke caranya kita oret-oret dulu ya di samping kanannya. Kita samakan penyebutnya, semuanya kita samakan penyebutnya. Oke. Karena semuanya ini bisa 8 itu bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, maka kita samakan penyebutnya menjadi 8. Nah, yang pertama ada 1/8, per kemudian yang kedua adalah per 8 dulu. 2 dikali berapa hasilnya 8 yaitu 4. Maka kita, yang atas kita kalikan dengan 4. 1 kali 4 adalah 4/8. Kemudian yang ini dikalikan 2, maka menjadi per 8. Jadi yang harus kita kalikan 2, berarti 2/8. Maka urutannya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar berarti 1/8 baru kemudian 1/4 baru kemudian 1/2. Berikutnya yang B. Oke, untuk yang B kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu kalau kita KPK-kan menjadi 168. Itu penyebut yang pertama. Untuk penyebut yang kedua sama juga 168. Untuk penyebut yang ketiga adalah 168. Nah, karena penyebutnya 168, maka kalau 68 kali berapa yang hasilnya 168? Kalau 16 dibagi 8 adalah 2. Berarti 21. Maka yang atas kita kalikan 21. 5 dikali 20, 21 adalah ini 5. Kemudian 105. Kemudian berikutnya. 16 168 dibagi dengan 6 itu berapa? Kira-kira. Di sini 2. 48 bagi 6 yaitu. Berapa 48 dibagi 6? yaitu 28 karena bawah kita kalikan dengan 28 berarti atas kita kalikan dengan 28 5 kali 8 adalah 40 simpan 4 5 kali 15 tambah 4 adalah 9 menjadi 90 mohon maaf kita ini ya 28 kali 5* 20 ditambah 4 adalah40 berarti di sini adalah 140 per 168 kemudian 168 dibagi 7 itu sama dengan berapa ya ini kita kalikan dengan 24 maka atas ini kita kalikan dengan 24 5 kali 4 adalah 20 kita simpan 2 5 kali 2 adalah 10 ditambah 2 adalah 12 menjadi 120 maka kalau kita urutkan dari yang terkecil urutannya adalah 5 per 8 Kemudian baru eh, 5 per 7. Dan yang terakhir adalah 5 per 6. Oke. Untuk berikutnya ini, karena penyebutnya sama, jadi kita langsung saja urutkan ya. Dari 1 per 4, kemudian 2 per 4, kemudian 3 per 4. Untuk berikutnya, yang atas ini. Ini penyebutnya sama, tinggal kita urutkan 1 per 6, 3 per 6, baru 5 per 6. Untuk yang E, kita oret-oret ya, yang E ya. 2 per 3, 2 per 2, 2 per 4. Maka kalau kita cari KPK-nya ini menggunakan, pakai 12 saja ya. Per 12, per 12, per 12. Nah, ini kan 12 nih, berarti 12 x 3 itu 4, berarti 2 dikali 4 adalah 8, kemudian ini dikalikan 6, 6 x 2 adalah 12, kemudian 3, 3, 2 kali 3 adalah 6. Maka urutannya itu dari 2 per 4, baru kemudian 2 per 3, baru kemudian. 2/2. Oke, yang ini karena penyebutnya sama, berarti kita langsung saja urutkan dari yang terkecil Berarti 0/5 1/5 2/5. Oke, ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Yang terbesar dulu adalah 5/8, kemudian 2/8 baru 1/8. Kemudian yang ini karena penyebutnya sama, tinggal kita urutkan saja. 5/3, 2/3, 1/3. Oke, yang ini kita urutkan dari yang terbesar dulu, 3/4, 2/4, baru kemudian 1/4. Oke, ini 5/6 3/6 1 per 6 berikutnya yang ini ini kan penyebutnya tidak sama nih maka kita samakan dulu penyebutnya Oke kalau yang ini seperti yang tadi ya caranya yang seperti di atas tadi tapi kita perlu orek-orek dulu ini kita samakan penyebutnya menjadi 12 12 per 12 per 12 per 12 Oke, ini kita kalikan dengan 4, maka yang atas kita kalikan dengan 4 bagi 8/12. Di ini adalah 12. Ini 4 kali 3 12, maka atas kita kalikan dengan 3. Jadi 6/12. Maka kalau dari yang terbesarnya berarti dari 2/2 baru kemudian 2/3 yang terakhir adalah 2 per 4 kemudian berikutnya yang F